Beberapa waktu yang lalu, gue sempat ngebahas seorang urban explorer bernama Chris. Di video yang kemarin, Doi itu sempat masuk ke sebuah gedung bekas pabrik... ...yang udah ditinggalkan lebih dari 100 tahun. Gue ceritain singkat aja ya. Jadi Doi itu sempat naruh kamera di ruang tengah sambil Doi explore di hall gedung itu. Dan tanpa Doi sadarin, kamera satunya berhasil ngerekam... ...ada sesosok bayangan berwarna putih yang kayak masuk ke bagian belakang tubuh Doi. Dan gak lama kemudian, Doi itu jadi muntah-muntah dan pusing. Kayak tanda-tanda orang mau kesurupan. Tapi nggak lama kemudian sosok itu terlihat kembali keluar dari tubuh Chris. Dan semua kejadian itu baru Doi sadarin pas Doi udah pulang dan lihat lagi rekaman video ini. Nah di video yang berikutnya, Chris beraniin diri buat balik lagi ke gedung itu untuk yang kedua kalinya. Karena Doi itu masih penasaran banget sama sosok putih yang berhasil terekam di video Doi sebelumnya. mulai dari ada suara-suara cowok yang terekam di videonya ada benda yang jatuh sampai ada sebuah bayangan putih lagi yang terekam di ruangan yang sama tapi gue cuman pengen fokus buat ngebahas penampakan di video doi yang ini perhatiin baik-baik Setelah Doi ngalamin banyak banget kejadian yang aneh, Doi mulai capek dan mutusin buat duduk bentar sambil ngeliat notifikasi di handphonenya. Tapi nggak lama kemudian tiba-tiba badan Chris kayak ada yang narik ke belakang. Sampai Doi jatuh. Chris cerita kalau Doi itu sempet gak sadar sekitar tiga menitan karena shock banget. Dan setelah kejadian itu, Doi langsung kebangun dan cabut dari gedung itu. Asal lu tahu ya guys, badan Chris itu gede banget. Pastinya nggak gampang ya buat Chris bisa memanipulasi gerakan seperti itu. Bahkan gue ngerasa kayaknya nggak mungkin banget. Karena lu bisa lihat sendiri ketariknya itu kenceng banget men. Bahkan dok itu sampai pingsan loh. So, apakah sosok yang narik Chris di video yang kedua ini masih sama dengan sosok bayangan berwarna putih yang coba buat masukin tubuh Chris dari belakang di video yang pertama kemarin? Smiling Jack. Ada seorang ghost hunter yang coba buat explore ke sebuah areal pemakaman di daerah Roseville, Minnesota, Amerika Serikat. Urban legend yang terkenal di sekitar situ, konon katanya masyarakat yang berkunjung ke areal pemakaman itu seringkali kali ngelihat ada seorang cowok yang kayak terkunci di dalam sebuah mausoleum. Bahkan, nggak jarang orang-orang itu sempat telepon pihak kepolisian buat ngebantuin orang itu supaya bisa keluar dari situ. Tapi, pas pihak polisi datang dan ngecek ke areal pemakaman itu, mereka sama sekali nggak nemuin siapapun. Mausilium itu juga terkunci dari luar dan sama sekali nggak ada yang bisa masuk ke situ. Ghost Hunter ini muter-muter di situ selama berjam-jam tapi sama sekali nggak nemuin apapun. Sampai akhirnya Doi udah mau pulang. Tapi untuk terakhir kalinya, Doi putusin buat foto-foto random ke dalam mausilium itu. Dan ini yang terfoto. God. Oh my god dude. I just caught a face Holy Oh my god dude, I just caught a face in there. Oh my god Pas foto yang kesekian kalinya Tiba-tiba muncul ada sebuah bayangan berwarna putih Yang kalau diamatin Bentukannya tuh mirip kayak wajah guys. Doi shock banget sama kejadian yang barusan. Tapi akhirnya Doi mutusin buat lanjut explore bentar di sekitar monasium itu sebelum Doi pulang. Dan ini yang terjadi. Jack, if you can hear my voice, I know you're here. Tap on this window. Tap on it just like this. Nampaknya So Sumpah, creepy banget yang barusan. Kaca jendela itu ada yang ngetok dari dalam, men. Padahal lu bisa lihat ya, beberapa detik sebelumnya pas doi foto-foto di mausilium itu sama sekali gak ada orang. Gimana caranya bisa muncul ada suara ketukan dari dalam jendela mausilium itu? Dan pastinya ya, abis kejadian yang tadi, cowok ini langsung buru-buru buat cabut keluar dari situ. Diduble. Ada sekelompok Ghost Hunter dari Inggris yang nyobain buat masuk ke sebuah gedung yang punya sejarah yang cukup panjang bernama Stanley Halls. Gedung itu dibangun oleh William Ford Robert Stanley. Doi adalah orang yang sangat sukses di zamannya, Dan pada saat itu Doi itu juga bekerja di bidang yang berhubungan dengan sains. Tapi meskipun begitu, di dalam diarinya ternyata William pernah menulis kalau Doi pernah ngelakuin 13 kali ritual pemanggilan setan di dalam Stanley Hall itu. Doi ngelakuin itu untuk bisa berkomunikasi dengan arwah seseorang yang sudah meninggal. Tim Ghost Hunter ini naruh banyak kamera yang tersebar di beberapa ruangan yang ada di Stanley Hall itu. Terus mereka duduk bareng di ruang tengah sambil coba buat komunikasi dengan arwah Mr. Stanley ini. Dan gak lama kemudian ada sesuatu yang sangat aneh terjadi. Who, who was that? It was something moved here. Was it you, Peter? No. Was well, it certainly wasn't me because I have my elbows on the table like this, and I'm sitting here like this, holding the digital recorder. I haven't moved. As you can see, none of us move, and we feel the vibration go through the table. Ada suara sebuah meja yang digebrak kencang banget, dan mereka semua yang ada di situ dengar suaranya itu juga kerekam jelas banget di video. Mereka semua lihat-lihatan karena mereka mikir mungkin ada salah satu di antara mereka yang gak sengaja neken mejanya sampai bunyi, tapi lu bisa lihat ya di video yang tadi. Di antara mereka semua tuh sama sekali gak ada yang bergerak pas suara itu muncul. Sebenernya nih ya, cukup banyak suara-suara yang terekam selama mereka berada di situ, tapi nih. Pas mereka lagi istirahat, tanpa mereka sadari... ...ada sesuatu yang gak sengaja terekam oleh kamera yang ditaruh di main hall. Perhatiin baik-baik. Ada sebuah bayangan berwarna hitam... Yang terekam jelas berjalan di belakang pintu kaca yang ada di tengah, tapi anehnya kalau lu perhatiin baik-baik, sosok itu hanya berjalan sampai di belahan pintu aja dan doi ngilang di situ. Sedangkan di sisi pintu yang satunya, di situ sama sekali nggak ada apa-apa. Kosong, mereka semua sama sekali nggak ada yang sadar sama penampakan ini sampai mereka pulang dan edit video ini, dan mereka semua yakin. Kalau sosok berwarna hitam yang melintas tadi, itu adalah Arwa Mr. Stanley yang udah mereka coba berkali-kali untuk komunikasi selama mereka berada di situ. Ada dua orang urban explorer bernama Matt dan Andy yang nyobain buat masuk ke sebuah farmhouse yang udah tua banget di Inggris. Rumah itu dibangun tahun 1800an dan punya sejarah yang sangat kelam. Konon, dulunya istri pemilik rumah itu meninggal di situ karena sakit dan karena terlampau sedih kehilangan istri tercintanya. Sang suami gelap mata dan menghabisi dua orang anaknya, dan kemudian doi bunuh diri. Mereka berdua eksplor di situ cukup lama dan masukin semua ruangan yang ada di rumah itu, tapi gak lama kemudian mereka mulai mendengar ada suara-suara yang sumbernya kayak deket dari tempat mereka berdiri. Perhatiin baik-baik. It's I don't the no, listen. Can you run it? I like, running for you. voices let alone ah. where did that come from then it looks like a bro look at that ah, andy look where it is off seen is Where's that? Where did that even come from? Don't like it, man. Don't like it. I don't, because... It won't, It weren't balanced on here, were it? It couldn't happen. Just let it. I don't like how it's like that, though. Awalnya mereka tuh ngerasa kayak ada suara langkah kaki seseorang yang sedang berjalan di tangga Dan gak lama kemudian ada sebuah sapu yang jatuh persis di bawah tangga di depan mereka Mereka sama sekali gak tahu sapu itu dari mana Karena mereka sama sekali gak pernah lihat sebelumnya Dan gue yakin di antara lo semua pasti gak ada yang sadar Kalau di video yang tadi ada sebuah suara anak kecil yang kayak merespon pertanyaan mereka Coba deh, lo dengerin baik-baik So apakah sapu yang tadi itu jatuh karena ulah arwah anak kecil yang tewas karena dibunuh ayahnya sendiri di rumah itu? Atau justru karena ada sosok lain? Video. Ada seorang ghost hunter bernama Denis dari Rusia. Doi nyobain buat masuk ke sebuah rumah farmhouse yang udah kosong lama banget. Bahkan masih banyak banget barang-barang pribadi mereka yang gak dibawa. Seolah rumah itu kayak ditinggalin buru-buru. Seperti biasa ya, Denis ini selalu mulai videonya dengan nyobain komunikasi sama sosok yang ada di situ. Mulai dengan EVP sampai main Wijaboard board. Tapi di video kali ini doi itu nyobain sesuatu yang baru. Dimana doi itu udah nyiapin boneka kayu seukuran manusia yang doi pakein baju lengkap dengan kerudungnya, doi mulai nanya-nanya sambil menghadap ke cermin dan membelakangi boneka itu, dan gak lama kemudian ini yang terjadi. Лина, в зеркало? Лина, в зеркало? Tiba-tiba boneka kayu itu bisa bergeser sendiri mendekat ke arah Denis Dan Denis langsung notice sama kejadian itu. Denis langsung berdiri dari kursinya. Tapi keanehan gak cuma sampai di situ. Tiba-tiba cermin yang ada di depan boneka tadi... Bisa pelan-pelan retak sendiri, seolah kayak ada yang ngegores kaca itu dari belakang, tapi yang barusan itu baru permulaan aja, guys. Boneka manekin yang tadi itu bergerak lagi, kaca-kaca di rumah itu bisa pecah dalam waktu yang bersamaan. Lemari di dapur itu juga bisa ngebuka dan nutup sendiri dengan sangat cepat. Sampai Denis juga kebanting dan jatuh ke lantai. Fenomen yang tadi itu ekstrim banget ya menurut gue. Tapi Denis ini orangnya kalem banget ya. Karena Doi ini udah pengalaman banget dan di video-video Doi yang sebelumnya, Doi udah pernah ngalamin yang lebih ekstrim daripada ini.